apa bocil bocil tidak bisa harus bocil harus bocil harus bocil oke bocil bocil bocil bocil kita boleh juga bocil yang sudah yang belum belum belum Surah, surah, surah, surah. Ah, yang sudah geser. Ah. Oke. Okay. yang sudah geser. Eh, geser. geser. Geser, geser. Oke, tanggal 17 Agustus ya. Ah. Okay. dia kau dah belum? Nah, sudah belum? sudah belum, ini, Belum. Belum. Mana? Ini sudah belum? Eh, sih. sini. Ini sudah? Udah nih. Huh? Hah. Udah belum nama nah, nah. Ah, sini. Ondan. Ya, malu-malu. buatnya aja kalian. Udah. Udah, udah. Udah. Mana yang belum? ini Ini. Ini. Nih. Nih. Nah. Nah. Nah, siapa ini belum? Belum. Ah. Saya kasih jajan ya. Ini udah? Sudah bisa. Ini udah belum? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, Baik, sebelum lanjut bermain, biar badannya sehat. Ini ada air kesehatan. Semua yang di sini ambil satu orang satu botol. Nah, pertama kalau ada yang minum kemudian ada yang pusing berarti dia pernah narkoba. karena ini mau deteksi narkoba dalam tubuh ya. Ah, terus ini air ini untuk yang stroke, jantung, liver, ginjal disumbungkan semuanya. Ini air energi. Jadi yang mau main silakan ambil sebelum minum satu botol, satu botol. Mas nah, silakan ibu-ibu diambil, termasuk bapak-bapaknya yang hadir di sini. Anak-anak dikasih semua air kesehatan, satu orang satu. Yang merokok pasti rokoknya hambar itu ya, rokoknya akan hambar jadi jangan kaget. Ah kasih satu orang satu air kesehatan, Piroima. Ah. ah, iya iya. Pangdes, Pangdes yang bawa acara sekarang. Ah ya lanjut, ya satu orang satu. Nah saya pengen wacarai sekalian, mau nah, gantikan ya di sementara dulu. Sudah Ya. Oke ya. Setelah ini bocil kumpul ke sini nanti bocilnya ada ada وانjajan buat bocil. Eh ibu untuk bocil itu RT2 ya. Jadi kalau ada yang minum air kudi EP2 pusing-pusing berarti banyak penyakitnya itu. Silakan-silakan. Sudah, sudah. Sudah. Mama-mamain, mama-mamain. Tolongin siapa ya Sebentar Alda sebentar Matikan dulu Gua Matikan dulu Udah-udah Ya Ya Astaga. Selanjutnya pertandingan yang akan bermain Majeda Gentar melawan tim Hore Masuk ke sana, Fir. Sehat bersama yang terdiri dari Mama Sila. Sihat air purifier, bersama. air air kurang ganas. purifier <laughs> bersama? air air purifier Itulah tadi kawan, hmm. ya kegiatan <coughs> 17-an di kompleks saya ya, di RT saya. Ini Alhamdulillah, ya bisa berbagi, baik membuat makanan, berbagi air kesehatan, itu satu botol harganya 10000 ribu ya. Berbagi jajang kebocil, ini semua berkat. Ya, kepedulian sahabat saya, teman saya yang di TikTok. Khususnya Sultan Ufuk Timur. Jadi ceritanya kita hanya mau sederhana makan-makan maka biasa. Tapi ternyata Sultan Ufuk Timur bilang berbagi, ah berbagi. Mudah-mudahan terus panjang umur lancar rezekinya. Dan kita tetap semangat merdeka 17 Agustus. Sekali lagi. Terima kasih Sultan Ufuk Timur Panjang umur lancar rezekinya dan berkah selalu. Dan tetap semangat. Ditunggu kedatangannya. Di rumah saya. Ditunggu kedatangannya di rumah saya. Sip. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati. Sip.